kalau ada bang masih lama itu bang jadul. Nah, itu bukan masa kini ya, itu bukan bang masa kini. Hai, sobat Roma 21. Welcome back di YouTube channel Roma 21 di segmen Glamor, Gelar Mortgage. Ya, tentunya kalau ngomongin properti yang ditunggu adalah Glamor ini ya. Nah, biasa kita ngomongin properti. Kali ini khusus sama aku nih sama Nara kita akan ngobrolin soal KPR, apa aja KPR, gimana sekarang KPR spesifik ada di sini, dan tentunya kita akan ngobrol bareng Brodeye. Brodeye, apa ya. kabar nih? Sehat-sehat, okay. salam, salam properti. Nah, Brode, ya, spesifik sama ah. aku akan bahas KPR. Kalau kemarin kan ngomongin properti, promosi kan ngomongin properti ya? Yes, ya. nah sekarang apa yang isu KPR? sekarang nah, ini? Nah, mau beli propertinya pakai apa ya? Kan ya, kalau ya, nggak ya. punya modal ya pakai KPR dong. Okay. Tetap jadi e, pilihan utama lah ya saat ini. Kalau KPR sekarang, kalau ngobrol sama orang sebenarnya selama apa sih proses KPR itu, Brode? Ya, ya, ya, ya. jadi di masyarakat itu masih sering ya mm -mm. masih sering dijumpai keluhan uh, proses KPR lama, itu lama ya, ya di samping lama juga persyaratannya ribet. ribet ya. Ya. udah gitu ditolak lagi. ya udah berharap-harap eh ternyata udah lama reject ya reject, ditolak ya. ya. Oke okay, itu kok. Nah bisa... kalau kita lihat di Indonesia sebenarnya hmm. kpr itu sebenarnya barang baru ya barang hmm. baru. di Indonesia itu dulu corporate corporate banking ya nah 2003-2004 itu era corporate me mengalami penurunan sehingga hmm. banyak bank masuk ke Segmen retail banking, retail, ya, retail okay. financing nah disitulah mulai berbondong-bondong semua bank Untuk main di KPR kredit perumahan ini ya, ya. kalau dulu kan cuma dikenal BTN, ya, Bank tentunya. Bapak Sejatera ya, after retail banking atau retail financing ini sekarang ini hampir hmm. semua bank Main KPR dulu, orang memproses KPR itu pakai namanya "account officer". Oke, okay, ya kan? Officer. Account officer inilah yang menerima Men aplikasi, oh. terus melakukan kunjungan survei, hmm. ya kan? Mewawancarai. Jadi, proses hmm. KPR itu tidak identiknya dengan kredit-kredit umum, ya. Kredit-kredit oh. besar, ya. Masuk era yang namanya uh, proses KPR itu harus cepat. Oke, okay, karena ya. tadinya... Hampir kayak tailor made, ya, tailor made, ya, yeah, tergantung sih account officer. Oke, okay. account ini dinilai juga dari sisi kapasitas produksi dan kualitasnya. Hmm, nah, okay. dengan mulai banyak pemain dan kebutuhan. KPR itu besar, itu nggak bisa dipertahankan. Itulah dikenal namanya scoring model. Scoring model, jadi yeah. yang tadinya tailor-made sekarang dengan scoring karena retail ya, retail. mass product, mass product. Gitu ya pak. Ya? Jadi kalau mass product itu Sorry. butuh kecepatan proses. Hmm. Uh, kecepatan proses identik dengan standartisasi, betul okay. nggak? Semuanya by standar. Nah, tapi kan tadi banyak orang mengeluhkan udah susah, dokumen dipenuhi, yeah. ujung-ujungnya di yeah. Nah, yeah. dengan scoring model ini, nah, aplikasi itu cukup formulir hmm. sama KTP dan NPWP. Oke, okay. berarti simplifikasi dokumen simplifikasi. juga. Simplifikasi, jadi nggak oh. perlu ngelengkapin dokumen terlalu banyak dulu. Nah, yeah. yang penting si calon konsumen tadi mengisi data aplikasi dengan benar ya data-data okay. data pribadi, data, data uh, income, penghasilan, penghasilan ya, income, data properti yang akan dibiayai yang terus data-data itulah yang sama bank dimasukkan ke dalam scoring model dan itu sebenarnya hitungan menit ya, hitungan oh. menit uh, bank bisa memberikan keputusan di approve atau tidak nah. tapi itu namanya approval in principle oh oke, okay. sering dengar instant approval atau okay. red carpetnya kayak pre approve, tapi berarti sistem scoring model ini sudah benar adanya dong? sudah benar? ya hampir-hampir hampir semua bank sekarang menerapkan scoring model dan nanti setelah approval in principle hmm. baru si customer ini melengkapi dokumennya jadi oh. kalau ini kan profiling awal oh, okay. jadi kalau Nara misalnya apply di dalam scoring model atau di dalam profile, resikonya ya. bank itu tidak match, itu. ya langsung ditolak, jadi nggak hmm. perlu perlu memenuhi dokumen. dokumen ya, tapi kalau sudah di-approve, approved in principle, baru dokumen dipenuhi. Oke. Okay. Nah, bank hanya akan memvalidasi apakah information yang dicantumkan di dalam aplikasi itu, setelah divalidasi bener benar nggak? Misalkan kerja di perusahaan ini, kita cek benar nggak? Income-nya sekian oh, benar okay. nggak? Selama klien ini mengisi aplikasinya itu dengan jujur dan apa adanya, harusnya pada saat di depan disetujui, approval di belakang itu disetujui itu juga. Akan sama ya, hasilnya dengan... Ya, jarak antara approval in principle dengan persetujuan final itu Ya, jadi tiga sampai lima hari. Oke, jadi sangat singkat sekali. Sangat singkat ya. ya. Tapi idealnya sekarang sudah ada approval in principle atau mungkin verifikasi awal ya. Yeah. Jadi orang nggak harap-harap cemas, udah lama nunggu reject pula. Tapi yeah. di awal orang udah tahu ya, bro. Iya. Yeah. Yeah. Yeah. Jadi yeah. harusnya sekarang proses KPR bisa itu cepat. bisa cepat, baik. Kalau misalkan dengan tadi pemain-pemain bank yang ada saat okay. ini, semuanya kan sudah scoring model, semuanya udah cepat, gitu ya kalau bang-bang yang saat ini uh, uh, mungkin Bro lebih tahu nih hmm. yang bener-bener bisa dengan scoring model yang, yang paling canggih gitu. Yes, nah <laughs> mungkin kita boleh ya dapat contekan dari Bro Degy. Nah, siapa yeah, yeah, sih yeah. sebenarnya pemain yang bener-bener mungkin wah uh, atau mungkin sekarang kita mau nge-refer juga bang mana sih yang sebenarnya memang sudah dengan scoring model yang sangat yeah. canggih itu. Jadi nggak berlama-lama Tingkat approvalnya pun pasti, okay. prosesnya cepat. Yeah, yeah. bisa dibahas itu juga, yeah. dulu. Jadi, dulu persaingannya kan bergeser tuh. Dari account officer hmm. menjadi karena uh, mes scoring yes. model. Dan semua okay. orang uh, membuat scoring model. Apa bedanya? Kompetisinya kemudian di mana? Gitu ya. Yeah. Nah, tentu kompetisinya adalah bagaimana mereka bisa lebih cepat, bisa lebih cepat, bisa lebih cepat kan. Nah, bank-bank yang sudah duluan dan dia punya portofolio, hmm. dia bisa mengidentifikasi sebenarnya di segmen mana, di profesi seperti apa yang bagus. Kalau hmm. dia main primary market, pembeli di developer mana yang bagus? Jadi, bank sudah bisa mengidentifikasi, baik pay copet, baik pembelian per pengembang, oh, gitu okay, loh. Deh, deh. Sehingga, persaingannya sekarang bukan masalah lima hari, tujuh hari. Tapi, tapi ke... bisa langsung di approve tanpa melakukan validasi, karena udah profiling yang disebut, nah, itulah deh. yang disebut namanya instant approval. Oke, okay. ya, instan approval dan Instant approval itu biasanya diberikan untuk developer-developer uh, yang memang sudah portofolio besar di bank tersebut, karena nah, jadi dia sebenarnya approvalnya bukan lagi memvalidasi daripada profile customer, tapi sudah profile dari portofolio si developer atau si kota atau satu area, uh, portofolio bagus, ya automatically kalau ada aplikasi dengan profile yang sama, ya bank langsung approve. Okay. Itulah instant approval, beberapa bank memberanikan diri untuk tidak perlu ada persyaratan dokumen. Oke, okay. jadi memang real ya memang instant real. approval ini, karena memang dari banknya melakukan profiling, yeah. tidak ada dokumen yang ribet yeah. dan macam-macam, yeah. karena dari sisi banknya hmm. secara risknya dia uh. sudah jadi besar, kita lihat ya? Ya, beberapa bank nggak semua bank berani sih hmm. tapi memang bank yang sudah lebih dulu dan dia punya capability dia punya instant approval nah nanti setelah instant approval ada lagi arara apa tuh <laughs> wah ini kayaknya makin canggih ya kalau instant approval kan apply nggak perlu dokumen setujui yes narang nggak perlu ngasih kredit nggak mentu minta kredit langsung dikasih approve sama bank jadi kayak udah dapat plafon udah plafat plafon padahal belum mikir. namanya pre-approve oh pre-approve padahal belum mikir mau beli properti yang mana <laughs> tapi udah dapat plafon kredit ya, begitu, jadi ya. kalau kita lihat memang perbankan ini dari corporate, bergeser ke ritel dia makin pinter makin pinter ya sebenarnya itu simple aja kan hmm. kalau saya jadi banker saya punya database kan saya bisa profiling database saya Okay. Kalau tadi kita setelah scoring model memprofiling by segmen, mm. by, by developer, dia bisa profiling by customer utamanya dia. Kalau customer utamanya udah di dia dan dia bisa identifikasi, dia bisa kasih limit, misalkan arah karena nasabah saya yang bagus, mm -mm. langsung saya over 3 miliar. Oh, okay. 3 miliar itu bisa digunakan untuk apa aja. Jadi baru rumahnya dicari. Bisa yeah. untuk beli rumah, bisa untuk beli mobil, bisa untuk apa. Nah, masyarakat dengan tingkat keyakinan yang sudah punya plafon ini, tentunya pasti lebih pede untuk beli properti yeah. dong ya, bro. ya. Menarik yeah. banget nih, bro. ya. Jadi kita udah tahu banget sebenarnya bahwa proses KPR itu udah nggak ada lagi dong, yang namanya lama-lama. Tadi kita udah denger yang... Jadi kalau ada bank masih lama itu, bank Jadul. nah itu bukan masa kini ya itu bukan bang masa kini ya karena harusnya prosesnya udah scoring model harus cepat bahkan ada yang scoring model udah mulai udah insta iya, mulai pre approve bahkan sudah diberikan plafon belum tahu properti mau beli mana ah, tanya. Okay. jadi ini kita akan tetap bahas lagi KPR hal-hal yang lainnya yang berhubungan sama KPR yang tentunya lebih menarik lagi jadi menarik banget ya Bro Dey, udah banyak banget pengetahuan yang kita dapat hari ini dan tentunya nanti kita akan bahas lagi spesifik tentang KPR yang lain-lain ya Bro Dey ya yeah. di next sex yang tentunya. Siap, Thank siap. you Bro Dey. Nah, sobat Roma 21 jangan lupa untuk subscribe YouTube Roma 21, like dan juga komen. Nyalakan notifikasinya. Salam, Salam properti. Oh, no.